Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Mina Adi Faidin. Uh, untuk semuanya, semoga kita semua mendapatkan posisi terbaik di mata Allah setelah berpuasa penuh satu bulan. Kita akan teruskan terakhir, kita diskusi tentang bahasa dan tubuh. Uh, sekarang kita akan dekatkan diskusi ini dengan dengan uh, salah satu bidang yang uh, kita teliti, kita pelajari. Ya ini bidang kesesasaan yang belum saya sentuh adalah drama dan ini menjadi jelas bahwa salah satu pembeda uh, filsafat linguistik dengan dengan mata kuliah linguistik yang lainnya adalah bahwa ketika linguistik memisahkan diri dari isu-isu dan sasra pun sama tidak terlalu peduli dengan bidang linguistik dan biasanya mahasiswa juga begitu yang suka sastra lupa dengan linguistik, yang suka linguistik lupa dengan sastra. Nah, dengan mata kuliah e, filsafat linguistik ini, kita bisa membicarakan bahwa kedua-duanya sebenarnya merupakan bagian dari fenomena bahasa. Jadi, sastra bukan sekadar karya seni yang dibangun oleh media bahasa, tetapi tetapi ia menyuarakan sesuatu yang lain gitu. Atau lebih dari sekadar bahasa itu sendiri Nah eh, Sekarang saya ingin mendengar dulu Apa yang Bisa kalian eh, Sampaikan satu orang saja Apa itu drama menurut kalian Salah satu saja mewakili Apa itu drama Kita akan bicarakan tentang bahasa dan tubuh dan drama adalah salah satu fenomena sastra uh, yang, yang yang berhadapan dengan kita melalui tubuh-tubuhnya. Jadi, aktor bukan sekadar uh, tenaga teknis untuk mewujudkan drama yang semula adalah teks sastra kemudian menjadi pertunjukan. Tetapi di situ ada sesuatu yang Patut kita bicarakan sekarang. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin mendengar dulu apa itu drama menurut salah satu kalian. Silahkan. Apa yang kalian pahami? Bebas saja. ya. Drama adalah? Tapi saya nggak bisa on camera, Pak ya so, tidak apa-apa silakan kalau, kalau ya langsung saja langsung saja itu. tidak usah jelaskan langsung saja saya uh, drama itu penampilan atau pemeriksaan suatu cerita yang menggambarkan karakter dari tokohnya atau sedikit cerita yang terjadi di dunia nyata ataupun uh, cerita buatan yang kemudian dipelancarkan gerakan, dialog gitu. Oke, saya ingin ingin pendapat yang lebih orisinal, jangan dipengaruhi oleh teori-teori apa yang kalian pahami setelah kalian menonton drama, pernah melihat teater gitu. Apa yang bisa kalian jelaskan? Satu orang lagi. Saya drama itu pementasan suatu cerita, Pak. Ya itu itu jawaban setiap orang begitu, ya itu bukan jawaban yang orisinil, itu bukan jawaban otentik. Anda tidak pernah bergaul dengan drama kalau begitu, itu bergaul dengan pengalaman standar orang yang tahu drama. Orang sastra tentu tidak begitu, orang orang PBI tidak begitu cara mendefinisikan drama. Yang lain satu orang lagi, laki-laki. Ya. Uh, saya pernah baca buku pernah Ya langsung saja drama adalah apa? Menurut kamu apa? Itu kayak Genre dari sebuah sastra gitu Pak Kayak sama kayak puisi Kayak prosa gitu Jadi uh, drama itu menurut saya itu kayak genre dari sebuah sastra yang Menggambarkan uh, suatu suatu apa namanya suatu kerja suatu apa namanya ini maksud saya eh, coba ya kamu pernah nonton teater kan pernah pak pernah nonton, ya oke okay. nah dari pengalaman menonton itu kamu definisikan sendiri jangan pakai teori genre segala macam itu bukan pengalaman kamu genre itu apa saya saya kira itu adalah bacaan ya bukan pengalaman kamu apa itu apa itu teater apa itu drama menurut yang kamu alami Kisah gitu Pak gambaran kita Oke okay. Jadi uh, saya selalu ingin Tekankan ya sama kalian Hati-hati membaca itu Hati-hati membaca apapun dan terutama Hati-hati menjadi latah oleh apapun Sebaiknya Latihlah diri Anda masing-masing Untuk melahirkan teori sendiri Dari pengalaman yang sudah Anda lewati Jadi Anda bisa menjelaskan apa itu seblak tanpa harus mencari-cari referensi tentang seblak karena anda pernah memakannya gitu. ini ada sesuatu yang aneh menurut saya dari mahasiswa untuk menjelaskan drama harus ke perpustakaan, harus cari-cari sesuatu gitu lalu ujungnya apa? karya tulis itu tidak lebih dari rangkuman gitu. jangan begitu ya anda lihat nikmati drama, anda, anda lihat berbagai macam pertunjukan baik yang tradisional maupun yang modern, kemudian anda bisa mendefinisikan sendiri itu yang otentik yang saya maksud. Jangan dimulai dengan genre sastra terbangun dari puisi, prosa, drama, itulah genre sastra. Itu itu adalah pandangan teoretik yang yang menghilangkan pengalaman kalian sendiri sebagai orang yang pernah bersentuhan langsung dengan drama. Ya, oke. Okay. Uh, paling tidak anda bisa bayangkan <tuh> bahwa salah satu hal yang bisa membuat drama itu berbeda dan istimewa dibandingkan seni yang lain. Seni yang lain itu kita lihat luas sekali gitu ya. Ada seni lukis, ada seni vokal, ada tarian, ada puisi, dan macam-macam seni itu. Eh, yang membedakan drama dengan semua itu adalah sifatnya yang, yang paling prima. Ini istilahnya kita sebut begitu saja dulu. Drama adalah pertunjukan seni yang paling prima. Mengapa disebut prima? Karena ia tidak membutuhkan alat cetak gitu ya. Seperti batik misalnya bisa dicetak. Juga tidak membutuhkan lensa seperti para sinematografi membuat film. Juga tidak perlu pewarna gitu. Seperti para pelukis menggunakan warna-warni. Tidak perlu. Jadi, bahwa Anda pernah nonton teater lalu melihat orang-orang didandani itu bukan pewarna sama sekali. Itu adalah penguatan dari karakter tokoh-tokoh itu. Misalnya karena kebutuhan untuk menjadi tua maka seseorang dimik api. Tapi itu bukan pewarna. Seperti permainan warna dalam seni lukis. Juga disebut prima karena drama itu atau kita sebut teater dalam bentuk pertunjukannya mengandalkan komunikasi langsung melalui melalui apa? Sampai tulis ya, terima, kemudian komunikasi langsung, melalui apa? Tubuh manusia yang berdenyut, nah ini yang saya sebut dalam diskusi kita, kita akan bicara soal bahasa dan tubuh Dan kita bisa meminjam pengalaman kita sekalian sebagai orang-orang yang pernah mengapresiasi teater, mengapresiasi drama Uh, untuk sementara kita sebut sama saja dulu ya drama dan teater. Drama itu sebenarnya definisi dalam genre sastra, tapi teater itu dalam wilayah pertunjukan. Kemudian apa? Komunikasi langsung melalui melalui melalui tubuh, gitu ya. tubuh yang berdenyut begitu ya. Karena itu ada gerakan, ada suara, dan juga kehadiran kehadiran para aktor itu dalam posisi irama tertentu, karena uh, setiap aktor melangkah berbicara menanggapi peristiwa di sekitarnya itu dalam irama yang ditentukan oleh setelah melalui proses latihan demi latihan namun pendapat ini juga harus dilihat, punya banyak kelemahan ya, pendapat saya tersebut, saya kira punya banyak kelemahan, kalau kalau uh, kalau kita mau melihat tubuh lebih jauh lagi, contoh sederhana misalnya, um, saya termasuk yang berhutang kepada pandangan Michel Foucault. Anda harus juga membacanya. Michel Foucault itu salah satu filosof yang yang menulis begitu banyak hal dan menginspirasi Perancis khususnya, sehingga kita mengenal zaman postmodern dari Michel Foucault. Uh, ya, ia, ia menulis tentang bahasa, tentang kekuasaan tentang pendidikan tentang politik tentang budaya bermacam-macam tulisannya dan orang yang konsisten dengan pandangannya gitu dengan sikapnya. Nah dalam hal bahasa dan tubuh ini, Fuko juga memahami tema bahasa dan tubuh itu melalui drama sehingga ia mengatakan bahwa tubuh adalah permukaan peristiwa. Ya. Nanti anda oh, saya rangkumkan di sini. Michelle Foucault Tubuh itu adalah Permukaan peristiwa Secara sederhana eh, Kamu lihat diri kamu masing-masing ya? Kalian lihat diri kalian masing-masing Sebenarnya di wajah kalian itu ada peristiwa gitu. Di tangan kalian ada peristiwa Jadi seluruh tubuh kita itu Tidak pernah polos ya. Tidak pernah eh, tanpa makna Tubuh kita itu adalah benar-benar uh, diliputi oleh peristiwa bermacam-macam. Tapi ketika ia ketika Foucault mengaitkannya dengan drama, dia menambahkan bahwa tubuh ter tersebut adalah permukaan peristiwa yang sifatnya tertulis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dapat dituliskan dalam adegan-adegan Sebagaimana yang dilakukan oleh para penulis naskah drama Kalau kamu melihat Membaca naskah drama Maka di dalam naskahnya sendiri sudah terdapat Penulisan terhadap tubuh Misalnya aktor satu atau seorang ayah katakanlah Duduk di uh, ruang tamu Seorang ibu melirikan uh, kepalanya Ke arah uh, ke arah jalan karena mendengar suara klakson. Lalu si ibu berkata, siapa mobil yang datang itu? Dan ayahnya berkata, mungkin orang yang mau menjemputku ke kuburan, karena aku akan mati hari ini. Begitu kata si ayah, misalnya. Jadi, tubuh itu adalah permukaan peristiwa yang tertulis, kata Michel Foucault. Ya, saya tambahkan yang tertulis. Ini dalam konteks naskah drama itu sendiri. Kemudian Foucault menambahkan, bahwa selain itu, tubuh sifatnya dapat dilacak oleh bahasa. Maksudnya seperti apa? Tadi kan ditulis, sekarang dilacak oleh bahasa. Maksudnya, di atas pertunjukan itu sendiri, tubuh sebenarnya dijelaskan oleh bahasa yang dilontarkan oleh para aktor itu sendiri. Yang pertama penting di situ, permukaan peristiwa yang berikutnya adalah dapat dilacak oleh bahasa. Pada dasarnya dalam monolog sekalipun atau dalam drama-drama yang sifatnya dialogi, setiap kata yang terlontar dari para aktor itu sebenarnya sedang melacak tubuh masing-masing, baik tubuh yang menggunakan bahasa itu maupun maupun bahasa itu menyapa tubuh lain yang tidak menggunakan bahasa tersebut. Ya. Oke, kemudian berikutnya, Fuko juga menekankan bahwa tubuh di atas panggung teater itu sebenarnya se -se selain ia punya wawasan tertentu, selain ia membawa peristiwa tertentu, sebenarnya tubuh-tubuh itu juga dapat dilarutkan oleh ide-ide tertentu. Ya. Dilarutkan oleh ide-ide tertentu. Di sini tubuh dikuasai oleh misalnya konsep seni penyutadaraan ya, Waktu saya S1, skripsi saya berjudul uh, Verfremdung Efek Betot Breh dan penerapannya dalam dramatisasi puisi. nah Verfremdung Efek itu sendiri merupakan konsep dari Betot Breh bagaimana menjadi sutradara itu dapat membuat pengasingan. Jadi teater itu harus bisa menciptakan rasa terasing bagi penontonnya, berjarak, dan tidak uh, terhibur, tidak terlipur lara Sehingga penonton menon, Menonton teater itu uh, Menjadi penonton Yang bersifat aktif dan belajar Karena itu teater Betotbrek atau konsep penyitadaran Betotbrek disebut juga Teater yang didaktik Yang membuat penontonnya berpikir Belajar Didaktik gitu. Kalau teater yang dikritik oleh Betotbrek adalah Teater Stanislavskian dari Rusia Yang menurut dia uh, itu teater yang melipur lara sehingga ketika aktor bersedih maka penonton bersedih, aktor marah, penonton ikut marah gitu ya, jadi itu namanya uh, bukan bukan mengasingkan lagi, tetapi membuat orang larut di dalam peristiwa teater kemudian dia masih menambahkan uh, Foucault, kembali ke Foucault, bahwa uh, drama itu juga tempat diri atau, atau lokus diri ya yang terdisosiasi, maksudnya terurai gitu. Ya, jadi ini tentang lokus diri yang terdisosiasi. Lihat bahwa di tangan seorang misofukul, eh, di tangan seorang misofukul. Peristiwa teater bukan peristiwa yang sederhana Karena itu Anda juga harus belajar memahami realitas itu Bacalah, kan begitu ya? Dalam Al-Quran, surat pertamanya adalah bacalah Bacalah itu bukan bacalah Quran ini, bacalah buku teori drama Bukan, tapi bacalah kehidupannya dengan dengan baik gitu. Kalau kamu menonton teater, maka kamu menonton dan membaca sesuatu yang yang jauh lebih dalam Ketimbang kamu membaca teori tentang drama itu sendiri Sebagaimana Mr. Foucault, dia bukan orang sastra sama sekali ya. Uh, dia adalah seorang filosof, tapi ketika dia menonton teater, kemudian dia menyampaikan pandangan-pandangan yang sangat, sangat detail. Saya ulangi lagi. Jadi menurut Michael Foucault itu paling tidak ada empat hal. Bahwa pertama, tubuh aktor di atas panggung teater itu merupakan permukaan peristiwa yang tertulis. Maksudnya tertulis di dalam naskahnya sendiri. Kemudian bersifat dapat dilacak oleh bahasa karena... Setiap aktor pada dasarnya mengucapkan sesuatu untuk melacak tubuhnya dan tubuh orang tokoh aktor lain di panggung tersebut. Kemudian aktor tidak pernah bersifat eh, kaku. Eh, ia selalu dapat dilarutkan oleh ide-ide tertentu, misalnya ideologis saudaranya, konsep seni yang dipakainya, konsep rancang bangun teater yang dipakai dan seterusnya. Dan juga merupakan lokus diri yang ter, terdisosiasi. Di sini bahwa bahasa dan tubuh berkorespondensi dan memberikan makna tertentu di atas panggung teater. Sampai situ ada yang tanyakan dulu tidak? Saya akan lanjutkan. Saya, ini pointernya saya dadak, mendadak dibuat sambil menerangkan ya. Silakan kalau ada ada yang mau memotong silahkan ya. Teruskan ke pandangan lain. Kalau tidak ada pertanyaan, ada? Oke. Okay. Baik kalau begitu saya tanyakan, apa yang terlewat dari pandangan Mr. Pukul? Menurut anda apa? Anda juga sama-sama pernah -sama nonton teater. Mungkin ada yang yang rencana skripsinya teater apa, menggarap drama, mengkaji drama. Apa yang terlewat dari teori? Misal Foucault Apa yang ingin Anda tambahkan? Oke, okay, ada 85 orang di kelas ini Tiga kelas digabungkan 85 orang Apa yang terlewat dari teori Mikal Foucault? Atau menurut Anda punya kelemahan apa teori ini? Kalau berkaitan dengan tubuh dan bahasa tidak ada oke okay. kita teruskan ada soal ada dua orang uh, apa, ahli teater ya namanya Gilbert kemudian Tomkins uh, Helen Gilbert yang keduanya Joanna Joanne Tomkins ini dua orang yang pernah mengkritik pandangan Michel Foucault kata dua orang ini kata Gilbert dan Tom Skin, e, Foucault itu menghilangkan ya atau tidak tidak menanggapi drama sebagai suatu fakta performatif yang penting apa fakta verformatif itu yang mereka maksud adalah bahwa tubuh itu bergerak <laughs> ya. ternyata Foucault tidak apa, absen dari dari tema performatif ini. Jadi adanya fakta performatif. Karena kalian juga mengenal dalam teori linguistik ada yang sebut dengan performasi performansi bahasa ya. Apa namanya? Bahasa itu juga merupakan performansi dalam linguistik. Nah. Fakta perumatif dalam drama itu apa? Bahwa tubuh bersifat bergerak gitu ya. Tubuh itu Suatu gerak gitu. Saya singkat saja Bahwa tubuh itu bergerak Jadi Di teater itu, di atas pertunjukan teater Tubuh aktor merupakan Simbol fisik yang paling utama Ia dibedakan dari Simbol-simbol lain yang karena kapasitasnya untuk menawarkan kompleks maksna yang beraneka yang beraneka ragam lihat bahwa tubuh aktor itu berinteraksi dengan semua penanda panggung apa saja, tubuh itu berinteraksi dengan kostumnya, dengan apalagi dengan dialognya itu sendiri kalau kita bicara tubuh dan bahasa, kemudian yang dan juga tidak kalah penting tentu saja tubuh itu berinteraksi dengan penontonnya nah interaksi ini yang yang absen dari pandangan Foucault. Jadi eh, performansi ini, fakta fermumantif ini tidak tidak disentuh oleh Foucault. Bisa dipahami ya, bahwa, saya ulangi lagi, bahwa di atas panggung teater itu, eh tubuh aktor itu dibedakan dari simbol-simbol lain, karena panggung teater itu kan mengandung banyak sekali simbol. Latar panggungnya itu sebuah simbol tertentu Kemudian apa? Itu siapa yang lagi jalan? Sahadan Kamu lagi apa itu? Oke okay. uh. Apa? Apa? Jadi di panggung teater itu kan begitu banyak simbol yang perlu Anda pahami kalau nonton teater Sutradara dan perancang panggung itu berkomunikasi eh, Menyampaikan tujuan-tujuan dari teaternya sehingga di situ ada kompleks makna gitu Sehingga memahami aktor itu harus juga memahaminya Dalam relasinya dengan kostumnya, dengan make upnya sendiri, dengan bahasa yang dipakainya juga, bagaimana cara setiap aktor berkomunikasi dengan penonton? Semua itu mengandung makna-makna tertentu, juga eh, tentang bahasa dan tubuh yang berelasi di atasnya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa tubuh aktor itu berfungsi sebagai salah satu situs representasi yang paling bermuatan, atau begini, di dalam. Panggung teater sesungguhnya situs terpenting, situs yang punya muatan paling inti bukan lampunya, bukan panggungnya, tetapi justru tubuhnya. Berarti cara memahami bahasa itu bukan memahami elemen lain, justru melalui tubuh. Karena itu, karena itu di dalam wacana postmodern kita mulai mengabaikan teori awal kita, kita membicarakan modernisme ingat strukturalisme yang yang diawali oleh René Descartes itu Yang terinspirasi oleh René Descartes Dan, dan melahirkan uh, linguistik struktural Ferdinand de Saussure Bahwa uh, Dasar dari modernisme itulah cogito ergo sum Aku berpikirkan itu aku ada Sehingga modernisme itu dosanya Dosa terbesarnya Adalah mengabaikan adanya tubuh Jadi ada body dan mind Nah modernis itu mengembangkan mindset, mengembangkan pola pikir semata Kalau kamu masih senang dengan cara berpikir rasional Cara berpikir apa-apa eh, harus logis Itu kamu adalah produk dari modernisme yang penuh dosa itu Jadi mahasiswa seringkali bicaranya dengan Harus pakai rasio, harus pakai otak kamu, harus pakai apa Itu adalah korban dari modernisme Jadi modernisme itu masih Mengedepankan fakta uh, apa namanya fakta uh, pemikiran Lalu mengabaikan tubuh Lihat bahwa manusia itu punya tubuh ya, Analoginya tadi di panggung teater Yang terpenting ternyata Tanpa tubuh kita tidak mengenal bahasa Justru kita mengenal bahasa teater Atau bahasa secara umum Karena ada tubuh yang dipakai oleh bahasa tersebut dan bahasa kemudian tidak lagi identik dengan apa yang diucapkan. Kan kalau kita bicara melalui uh, teori linguistik modern, uh, bahasa itu pada dasarnya adalah suatu tindak putur, suatu speech. ya. Karena itu uh, Saussure sendiri menekankan bahwa yang terpenting dari bahasa adalah ujaran. Bukan tulisan, tapi ujaran. Itu yang paling pokok dari bahasa. Uh, tapi bagaimana mungkin ujaran itu bisa kita pahami tanpa tubuh yang menjadi konteks ujarannya. Bahkan, kalau memakai istilah Foucault sendiri, istilah situs yang tadi saya gunakan, tentu istilah dari Michel Foucault, justru yang paling representatif di dalam dunia ini adalah tubuhnya. Analogi untuk memahami kehidupan, kita lihat saja bagaimana caranya Anda atau kita semua memahami makna di sebuah panggung teater, kalau tidak ada aktornya. Dengan kata lain, mungkin sebuah struktur lampu panggung teater apalagi kostum apalagi uh, panggung itu sendiri mungkin bisa dihilangkan begitu yang penting ada aktornya karena itu yang menjadi pokok adalah aktor tapi aktor esensinya adalah tubuhnya itu ya jadi paminya ya bahwa tubuh kemudian menjadi isu penting di zaman belakangan ini katakanlah kalau kita menghitung postmodernisme itu kan dari 1956an gitu ya jadi, pertengahan abad 20 lalu, sampai sekarang kita masih diskusi soal postmodern. Dan postmodernitas itu salah satu jasa yang besarnya bagi kita semua adalah menghargai kembali tubuhnya, menghargai, menghargai kembali tubuh manusia. Atau secara simbolik juga digunakan istilah tubuh kebudayaan. Tidak sekedar pikiran kebudayaan. Melalui tubuhlah kita bisa memahami kebudayaan. Oke okay. Nah Salah satu hal juga yang Bertumbuh bersamaan dengan postmodernisme Anda juga mengenal mungkin dalam teori sastra Yang diajarkan oleh Bu Hadi Husnul uh, Atau dosen yang lain ya, <coughs> Bahwa Di dalam bidang sastra Bahwa bertumbuh juga Pemikiran-pemikiran di bidang Postkolonial atau disebut juga pasca kolonial ada sudah beberapa Skripsi kakak tingkat Anda yang memakai pendekatan pasca kolonial ini uh, pak Ahmad Supena ya pak Ahmad Supena itu tesisnya waktu S2 beliau itu meneliti novel uh, Hudan karya Hudan dan itu dengan menggunakan pendekatan pasca kolonial di situ ada teori hibriditas mimikri ya yang yang anda bisa bisa uh, belajar juga kepada pak Ahmad Supena ya, kalau mau mendalami tentang pasca kolonial karena beliau pernah meneliti dengan dengan pendekatan tersebut. Tapi <coughs> bagaimana kalau e, tubuh kita sekarang pahami dengan teori pasca kolonial? Dalam pandangan pas pasca kolonial itu kira-kira e, tubuh itu menunjukkan bahwa <coughs> yang dimaksud dengan jasmani atau aspek jasmani itu merupakan eh, bagian strategis yang dapat dibuat positif serta aktif untuk melancarkan perlawanan terhadap imperialisme. Kan imperialisme itu menyisakan kerak kebudayaan. Kita pernah dijajah tuh oleh Eropa dan keraknya menjadi kerak kebudayaan kita. Kita kita bergaya Eropa sekarang, misalnya para pejabat memakai jas, memakai dasi, memakai sepatu. Lalu ada kelas sosial, ada kelas, ada orang yang merasa lebih tinggi posisinya, ada orang yang bisa mengatur, ada orang yang merasa diatur. Itu juga merupakan kerak kebudayaan dari zaman imperialisme. ya. Tanpasa kolonial itu adalah kajian yang membicarakan setelah kita dijajah, seperti Afrika dan Asia secara umum Sebenarnya kita itu eh, Tidak menjadi diri sendiri lagi Karena Paling tidak lapisan masyarakat kita itu adalah Lapisan masyarakat yang pernah Ada masyarakat yang pernah bersentuhan dengan kolonial Ada masyarakat yang tidak bersentuhan langsung Jangan salah misalnya Begitu banyak orang tua kita yang menganggap bahwa Belanda itu jauh lebih baik daripada pemerintah kita Misalnya gitu Mungkin di antara Anda, termasuk orang-orang yang percaya bahwa gedung-gedung peninggalan Belanda jauh lebih baik daripada gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah kita. Di situ ada kerak kebudayaan yang membuat kita berpikir, "Oh, ternyata kolonialisme jauh lebih baik daripada, daripada zaman kemerdekaan. Mungkin tidak ada kereta api kalau tidak ada Belanda. Mungkin tidak ada gedung-gedung megah yang dipakai sekarang kalau tidak ada Belanda. Dan begitu banyak rasa hormat kalian yang pernah dijajah terhadap penjajahnya. Uh, dulu juga, bahkan ada istilah-istilah pergaulan dalam bahasa uh, Belanda yang dipakai oleh orang-orang pribumi. Anda mungkin melihat uh, fenomena itu dalam film Bumi Manusia, uh, di mana banyak orang pribumi yang lebih senang berbahasa Belanda. Bagaimana sekarang, mungkin tanpa sadar Anda juga senang menggunakan istilah-istilah Korea, K-pop, dan itu menunjukkan ada aspek uh, pasca-kolonial. Dalam hal ini, ada tanda penting, ya, bahwa Anda... Sebenarnya sedang mengagumi penjajah Anda sendiri. Ya tentu penjajah sekarang bukan penjajah dengan senjata perang, tapi misalnya dengan strategi uh, kebudayaan uh, seperti K-pop itu, bagaimanapun uh, bagaimanapun membuat Anda menghormatinya. Nah sikap Anda menghormati itu menjadikan Anda sebagai orang-orang yang meletakkan diri dalam kelas kedua. Ya Bisa dipahami ya? Kalau kamu menghormati Pak Ari, itu artinya kamu telah bermental budak gitu dalam arti tertentu beda pengertian adab dengan pengertian budak ya kalau beradab itu bukan menjadi budak tapi menjadi budak itu kamu kamu menjilat ketua jurusan, kamu menjilat dosen itu itu adalah mental budak nah uh, uh, imperialisme dulu itu kan disambut hangat oleh uh, beberapa keluarga kerajaan kita sehingga ada yang menentang penjajah, tapi juga ada yang mendukung penjajah. Nah, yang mendukung ini yang menjadi cikal bakal dari kerak-kerak kolonialisme yang diturunkan terus ke generasi kita sekarang, ke, ke generasi Anda sekarang. Kenapa ada Anda mungkin merasakan aspek, uh, aspek apa yang aspek norma-norma yang tidak terlalu penting di sekolah saat Anda SMA, sebenarnya... Anda tanpa sadar sedang melihat langsung bagaimana praktik penjajahan imperialis itu masih masih ada keraknya di dalam guru-guru Anda gitu. Ya, nah disitulah terjadi yang disebut dengan pasca kolonial. Jadi bukan zaman kolonial lagi tapi pasca kolonial. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan dua novel dari Selandia Baru yang juga mengangkat soal tema pasca kolonial dan dan dua novel itu bersifat aktif dalam arti tidak lagi berbahasa Inggris karena Selandia Baru telah dijajah oleh Inggris secara seperti orang Inggris, tetapi berbahasa Inggris dengan cara e, bahasa orang-orang Selandia yang sudah merdeka. Gitu. Saya, saya contohkan misalnya kalau kita menggunakan is, e, kalimat What's What is your name? What's your name? Kita menggunakan e, pola pikir Inggris, tapi kalau menggunakan Who is your name? Kita menggunakan pola pikir Indonesia. Jadi kita tidak anti-Inggris katakanlah kalau Inggris penjajah kita, eh, tapi memakainya namun dengan cara kita. Itu adalah strategi kebudayaan sifatnya, tadi saya bilang strategi yang sangat positif dan aktif untuk melancarkan perlawanan simbolis terhadap imperialisme atau kolonial, kolonialisme yang pernah pernah eh, mengatur kita di dalam sejarah. Eh, anda sebagai orang Banten juga ingat bahwa salah satu sejarah keruntuhan Surosoan itu kan karena ada fakta tersebut ya. pertama <coughs> Sultan Ageng Tita Yasa itu adalah simbol dari sesepuh leluhur kita yang mempertahankan tradisi, mempertahankan ajaran lama, tetapi Sultan Haji anaknya sendiri adalah seorang anak yang mulai kosmopolit ya. kosmopolit itu mulai bergaul secara aktif dan kooperatif dengan pihak Belanda. Lalu jadi ayah dan anak ini bertengkar dalam sejarahnya begitu. Ya. Nah ini uh, ini fakta ini ada di berbagai macam sejarah kita di misalnya sejarah Cirebon, sejarah Mataram itu sendiri ya sejarah Majapahit juga masih ada kaitan dengan fenomena tersebut. Kemudian <tuh> uh, kita lihat bagaimana Bagaimana uh, cara pandang pas terhadap pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya uh, tradisional? Ya, misalnya apa yang tradisional? Anda mungkin pernah melihat ritual ya, pertunjukan yang sifatnya ritual. Di mana misalnya di Bali. Jadi kalau jalan-jalan ke Bali, suatu hari saya pernah jalan ke Bali dan bingung. Uh, Bagaimana saya bisa membedakan tarian tersebut atau sebuah acara ter tertentu di Bali itu sebagai acara agama atau acara kebudayaan? Ya. Berbagai macam Karnaval misalnya di Afrika nanti saya akan bahas uh, kasusnya di Afrika itu juga merupakan acara-acara pertunjukan tradisional yang sifatnya ritual serta Karnaval ya di Karnaval Karnaval di berbagai wilayah di dunia ini itu merupakan pertunjukan yang sifatnya tradisional bukan lagi teater yang tadi saya bicarakan. Dalam pengertian drama yang dipertunjukkan. Nah, ada sikap-sikap yang harus kita pahami e, dari para seniman tradisional sendiri. Sebenarnya, e, seniman tradisional yang hebat, yakni seniman yang bisa mengangkat pertunjukan tradisional, tubuh-tubuh tradisional itu melalui dinamika, gitu, melalui e, ruang waktu yang dinamis. Jadi, bukan, bukan membuat yang tradisional membantu di masa lalu. Contoh misalnya dulu di zaman e, wayang golek pertama kali saya menonton tidak ada wayang golek yang bisa memuntahkan mie goreng dari e, tokoh wayang gitu tidak ada wayang seperti kintus misalnya zaman dulu saya kecil tidak ada wayang kintus yang di tegal ya, daerah tegal itu yang bisa merokok gitu tapi kemudian di era tahun 2000-an ke sini, saya melihat wayang ada yang bisa merokok, bisa mengeluarkan muntahan mie, bisa macam-macam gitu, wayang itu. Nah ini, wayang tetap bersifat tradisional, tetapi bersamaan dengan itu, ia menunjukkan uh, menunjukkan kebaruan-kebaruan. Dan dan ini sebenarnya fungsinya apa, kalau kita pahami Ternyata, uh, apa, sikap seniman yang semacam itu, seniman tradisional semacam itu tak lain tak bukan sedang menyatukan komunitas tubuh-tubuh yang terlibat dalam wilayah sosial mereka Jadi kita adalah individu-individu yang yang merasa hmm, menjadi bagian dari masyarakat tertentu karena kita masih memiliki memiliki pertunjukan tradisional yang sifatnya ritual semacam itu atau yang yang yang tidak benar-benar tua tapi berdekatan dengan aspek religi, gitu ya, misalnya begini Bagaimanapun panjang mulut itu membuat kemacetan, tetap saja panjang mulut itu punya fungsi yang menyatukan komunitas tubuh-tubuh yang terlibat di dalam di dalam Islam Banten, gitu orang-orang muslim Banten Jadi, Anda sebagai mahasiswa tidak pernah berdemo menghadang para kiai, para ustadz untuk tidak lagi mengadakan panjang mulut, ya karena Anda tiba-tiba juga merasa jadi bagian dari masyarakat tersebut. Apalagi kalau kalian pernah, uh, apa namanya, jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi saya pernah di Perancis dan rindu sekali pulang ke Banten. Karena jalan-jalan di Perancis sangat sepi gitu ya, sangat kosong. Rasanya saya tidak punya masyarakat itu. Rasanya tubuh saya terasing dari dunia ini. Nah, itu dialami juga oleh Perpres Budi Dharma. Ternyata ketika beliau mengajar di... Uh, Brunei Darussalam, pulang dari Brunei itu dia bilang, sungguh lebih baik bekerja sebagai dosen di Indonesia, karena di Brunei mau nyeberang aja, tidak ada mobil. Ke ke apa ke pasar sepi. gitu Dan setelah jam 6 maghrib, minimarket-minimarket pun tutup. Jadi, ia merasa kesepian, tidak punya warga. Sehingga saya di Eropa ingat betapa rindunya saya pada kemacetan panjang mulut. Karena meskipun saya pendatang di Banten ini, tapi merasa jadi bagian dari struktur tubuh kolektif orang-orang Banten. Nah, maka itu ternyata juga dibicarakan oleh beberapa uh, peneliti bidang tradisi. Fungsi pertunjukan tradisional dalam berupa berupa ritual atau Karnaval itu sebenarnya menyatukan kembali tubuh-tubuh yang yang sempat terlibat dan harus kembali terlibat. Ya, nah karena itu Anda uh, lain waktu silahkan menonton uh, contohnya ya <coughs> selain di yang menurut saya kita bisa Lihat analogi-analogi tersebut di, di beberapa wilayah di benua lain. <tuh> Contoh, Anda silahkan e, melihat misalnya Yerubalen. Yerubalen, ya. kalau Anda ke YouTube, ketik ini: Yerubalen. E, Yerubalen, festival gitu ya? E, apa namanya? Salah satu festivalnya itu sebentar salah satu festivalnya itu bernama saya lihat <tuh> festivalnya itu bernama Egumun ya anda bisa mengetik Yerubalen kemudian atau Egumun Egumun Yerubalen gitu ya. anda ketik itu Silakan anda menonton berbagai macam karnapa dan festival Egumun di Yerubalen ini kan, anda jangan berpikir bahwa orang Afrika itu orang-orang yang terbelakang, yang bodoh, yang bikin tarian kok semacam itu. Anda harus paham ini fungsi pementasan egungun itu untuk apa gitu. Tidak hanya melibatkan tubuh-tubuh dalam komunitas yang sempat terlibat, yang masih hidup, yang masih ada di masyarakat. Bahkan egungun ini ternyata menjalin komunikasi antara orang-orang yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal. Jadi yang sebut dengan komunitas yang sempat terlibat bagi masyarakat Yeruba, masyarakat Afrika itu uh, Yeruba itu kan nama apa ya? Nama asli penduduk itu orang Yeruba itu berarti orang-orang Afrika. Mereka menganggap mereka tidak hanya menyatukan orang-orang yang terlibat di atas bumi ini, tapi juga mereka yang sudah tidak ada. Nah di Indonesia juga saya kira begitu banyak. Uh, ritual pertunjukan ritual yang semacam itu di mana tubuh menjadi cara kita berbahasa lagi bahkan kepada mereka yang sudah tidak ada. Ya. Kepada para leluhur. Kan kalau kita melihat egungun itu diisi di, dimeriahkan gitu ya oleh anggota-anggota eh, keluarga yang ingin yang ingin menjadi, yang ingin dimasuki oleh roh leluhur. Jadi mereka itu akan dibungkus oleh beberapa lapis kain dan bertopeng kemudian mereka seperti kerasukan. Di situ juga ada saweran ya, di Egungun itu seperti dangdut kalau di Indonesia. Ya. Ada orang-orang yang nyawer gitu, tapi e, sawerannya sifatnya doa gitu, bukan joget ya. Doa jadi dia berharap keselamatan karena bisa mengobrol lagi dengan leluhurnya, ya. Silakan Anda nanti lihat. Nah, mungkin di fenomena di masyarakat muslim ada yang sebut dengan ziarah. Jadi ziarah itu dapat saja kita pahami Uh, merupakan komunikasi dengan dengan leluhur gitu ya, itu meskipun kita kalau berziarah umat muslim itu kan tidak dirasuki oleh leluhur tidak ya. kalau anda berziarah ke ke Imogiri misalnya uh, ke raja-raja Jawa atau ke raja-raja sultan-sultan di Cirebon atau Sultan anda sendiri di Banten anda kan tidak ingin dirasuki dan tidak meminta merasuki, uh, siapapun merasuki tubuh anda gitu ya. tapi pada dasarnya Pertunjukan tradisional semacam itu Membuat kita Menjalin komunikasi lagi Komunikasi loh ya Komunikasi itu kan fakta fenomena bahasa Tapi melalui tubuh kita Jadi perantaranya Perantaranya adalah tubuh ya. Jadi ternyata orang-orang Afrika Barat itu khususnya Itu Memandang bahwa Kehidupan yang, yang berjalan begitu saja disebutnya kehidupan dalam stabilitas yang berlebihan gitu itu bukan kehidupan yang baik sama sekali karena itu kemapanan itu pada dasarnya adalah sebuah stagnasi dan parahnya lagi dalam istilah sosiologi itu itu seperti entropi gitu. seperti seperti kekacauan yang yang yang tidak berguna lagi gitu. Nah karena itu mereka mencegah membatunya tradisi, membatunya eh, kehidupan, stagnannya kehidupan dengan cara dengan cara menolak pelestarian benda mati. Jadi kan kalau kita melihat masa lalu di museum itu seperti benda-benda mati saja gitu ya. Nah sementara tubuh itu tidak boleh mati kata mereka. Ya, anda yang pernah ke museum kan melihat koleksi benda-benda mati, tapi tubuh kita kan belum mati. Dan kita menolak pelestarian benda mati maka yang dilestarikan dalam seni pertunjukan tradisi bukan pelestarian yang sifatnya sudah membatu tapi melestarikan tradisi dengan cara memperbaharui tradisi itu secara terus menerus fenomena yang tadi saya contohkan seperti fenomena wayang ya jadi wayang itu kan uh, tetap tradisional tetapi juga tetap tapi berla tapi merespon keadaan-keadaan zaman mungkin sekarang ada wayang golek yang tokohnya itu sudah bermain tiktokan gitu ya mungkin cepot bermain TikTok mungkin uh, saya tidak tahu saya belum pernah nonton tapi mungkin saja suatu hari ada wayang yang yang uh, yang bermain TikTok sehingga yang disebut dengan tradisional tidak lagi mengulang-ulang yang sudah-sudah tetapi selalu baru gitu sehingga batas yang tradisional dengan kebaruan itu justru batas yang sifatnya dialektis ya. saling saling uh, saling memberi gitu oke okay. Hmm. Sambil saya berpikir Anda mungkin ada yang mau bertanya silahkan ya. Yeruba itu kurang lebih dalam Kalau Anda membaca berbagai macam kebudaya, Artikel kebudayaan tentang Yeruba Itu seperti Jawa Secara kebetulan saya pernah tinggal di Yogyakarta Juga Sering main ke Solo Dan Dan uh, ada satu fenomena asimilasi yang menarik di tanah Jawa, bahwa Islam masuk ke Jawa tidak membuat Jawa menjadi Arab. Jawa tetap dengan tradisinya sendiri, lalu bercampur, asimilasi dengan Islam. Di Arab tidak ada tahlilan, di Jawa ada tahlilan misalnya. Di Arab tidak ada masjid dengan atap berundak di Jawa, berundak seperti pura gitu. Di, di Arab tidak ada masjid dengan gerbang nanas ya siapa yang tahu masjid dengan gerbang nanas itu masjidnya masjidnya yang uh, di, di Yogyakarta. apa dalam kaum ya Masjid dalam kaum Yogyakarta itu kan uh, gerbangnya nanas karena kata arsitektur zaman dulunya itu agar orang teringat dengan kulau duriobinas malikinas jadi masuk ke masjid itu untuk mengusir gangguan. Gangguan terhadap diri manusia. Lalu tiang-tiangnya diberi ukiran relief daun waluh. Kenapa waluh? Karena untuk mengingatkan orang pada sebuah surat. Ahad", ahad gitu. Kenapa ada ditanam pohon-pohon sawo berjajar sampai 40 rapih? Mengingatkan orang agar rapih ketika sholat. Sawu fahum", ya. Sesungguhnya merapikan sholat bagian dari ibadah itu sendiri. Dan berbagai macam simbol lainnya yang di Arab tidak ada gitu di atas eh, masjidnya sendiri ada ukiran daun keluhi ya. Jadi untuk orang yang linihi linihi itu yang pinter yang mengerti. Nah itu itu begitu banyak simbol yang, yang yang di Arab tidak ada tapi di Indonesia kemudian berasimilasi. Nah eh, Yeruba juga ternyata tidak tidak berubah oleh penjajahnya gitu. Afrika kan pernah dijajah sama dengan Indonesia tapi mereka tidak tidak berubah. Nah, maka maka kita juga sering mendengar uh, pertentangan di kalangan ustadz tertentu atau santri tertentu atau siapa saja di kalangan muslim yang yang mengatakan kita bukan Arab, kita Islam tapi bukan Arab. Sebenarnya orang yang mengatakan begitu sedang mengatakan kita juga punya identitas. Ya. Apa itu identitas? dasarnya adalah apa yang bisa kita lihat di tubuh kita sendiri. Nah, kita kembali ke dalam drama, ini juga berkaitan dengan Yeruba, berkaitan dengan tubuh yang tradisional sekaligus yang dinamis tadi. Ada seorang pengarang drama dari, dari Nigeria, dan dialah orang pertama Nigeria yang mendapatkan penghargaan Nobel dari Swiss. Penghargaan Nobel adalah penghargaan sastra tertinggi, memang Nobel tidak hanya memberi penghargaan pada sastra, tapi juga kedokteran, perdamaian, dan lain-lain. Tapi untuk penghargaan sastra sejauh ini yang tertinggi adalah penghargaan Nobel. Jadi barang siapa negara yang punya sastrawan yang mendapatkan penghargaan Nobel, negara itu pun dihormati. Indonesia belum pernah punya sastrawan yang mendapatkan penghargaan Nobel. Ada seorang bernama Hol Soyinka, Wole Soyinka bukan Hol. Jangan diucapkan dengan lidah Inggris. Wole Soyinka, ia adalah orang Nigeria yang mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1986. Ya. Saya tulis ya supaya anda juga menulis. Ini berkaitan juga dengan dengan Egunun dan Yarubalean ini. Oleh so Inga ya. Penghargaan Nobelnya ini tahun 1986 ya. Penghargaan Nobel. Ya. Nah, salah satu dramanya yang penting kita kembali ke drama. Kamu bisa download nanti baca sendiri. Ada drama dia berjudul Death and the Kings. Ya, nah. nah ini drama yang menarik sekali ya, dan uh, dibicarakan oleh banyak ahli gitu. Salah satu drama yang penting. Ada tokoh di situ bernama Olunde. Tahun depan, tahun depan, tahun depan, ya. ditulisnya depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan, tahun ritual bunuh diri ya. tahun depan, ayahnya. depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan, yang menjalankan ritual tersebut. Tapi depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan, Dan depan, tahun depan, bahwa pergantian substitusi ayah oleh anak ini sebenarnya juga merupakan fenomena bahasa tubuh, ini kan ada yang sebut dengan dalam beberapa artikel itu ada yang sebut dengan istilah penebusan tragedi, jadi jadi dengan menjadi agen pembaharuan spiritualitas rakyatnya. Olunde itu mengacaukan tradisi dan modernitas, karena seharusnya yang memerankan itu adalah ayahnya munculnya tokoh Olunde ini kemudian mengacaukan makna tradisi dan modernitas, karena pada dasarnya, Olunde itu adalah orang modern, Olunde itu kan dia seorang dokter yang dididik di Inggris langsung karena itu tidak mungkin dia kembali ke dalam masa lalu yang tradisional ya, kalau di antara Anda ada yang kuliah di Amerika misalnya Uh, rasanya tidak mungkin menjadi orang Banten seperti, sebagaimana teman-teman kecil anda lagi gitu Mungkin anda tidak lagi ziarah mungkin anda tidak lagi tahlilan dan seterusnya gitu Tapi Olunde ini dalam dalam drama Dead and the King of Horseman itu Dia justru meskipun sudah menjadi dokter bahkan, lulusan Inggris Dia bahkan masih mau memerankan uh, ritual yang seharusnya dimakan oleh ayahnya Dialah yang menjadi peran tersebut Nah, sehingga uh, pengalaman yang dialami Olonde itu menjadikan Olonde diapresiasi oleh masyarakatnya dan lebih besar dari cara masyarakat mengapresiasi ayahnya sendiri. ngerti ya, yang maksud saya. Kalau kalau kamu dididik di, di Perancis misalnya, uh, tapi pulang ke Serang dan tetap sebagai orang Serang, yang sebagaimana umumnya orang Serang, pasti kamu lebih dihargai daripada kalau kamu menunjukkan Aku gak jiarah lagi, gak rasional misalnya. Oh, oh, masih kalian masih kumpul-kumpul kayak gini ya? Gue lulusan Jerman, gak mungkin lagi bisa paham logika jiarah macam itu. Nah, itu namanya, kamu kurang diapresiasi. Tapi ketika kamu biasa, berlaku biasa-biasa seperti Ollende, yang justru malah mengambil peran besar uh, mengganti posisi ayahnya, justru Ollende makin dicintai. Gitu. Tapi di situ terjadi, terjadi gesekan antara, uh, apa, yang tradisional dan yang yang modern. Bukan gesekan, gesekan terlalu negatif. Terjadi asimilasi, percampuran yang tradisional dan yang modern. Dan, dan kemudian, naskah ini juga secara simbolik ingin menyampaikan bahwa akses Olunde ke dunia barat sendiri, Olunde belajar menjadi dokter di Inggris sendiri, dan kemudian ia kembali ke Yeruba dan menjadi orang Yeruba itu pada dasarnya sebuah strategi kebudayaan dalam bidang sastra yang yang mengupayakan penghapusan perbedaan antara Barat ya dan dan dan Afrika gitu antara Barat dan Timur gitu katakanlah uh, ya saya tidak tahu apakah di Indonesia begitu banyak karya sastra yang yang menggarap ini ya. Tema-tema macam ini Tapi sehingga saya ada Cuma saya tidak terlalu ingat sekarang ya Mungkin Anda ada yang mengingat fenomena tersebut gitu ya Dan itu merupakan strategi kebudayaan Yang dikembangkan oleh para sasrawan Mau itu novelis, mau itu penyair, mau itu dramawan Ya, Karena itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa bahwa pelanggaran terhadap batas-batas budaya itu tidak selalu mengarah pada pada transformasi keyakinan fundamental kita gitu. ya karena kalau anda baca naskah tadi naskah Dead and the King horseman eh, naskah ini sebenarnya mengedepankan isu tentang kesewenang-wenangan dalam hal valorisasi ya kalau istilahnya apa dalam istilah Sosiologi budaya itu valorisasi budaya gitu. Uh, apa ya pemulihan ya, valorisasi itu pemulihan budaya uh, dalam formasi kolonial. Kembali kita ke isu postkolonial tadi. Sekaligus juga mewakili adegan modernitas yang sama-sama sesuai untuk melatih penunggang kuda. Ini kan temanya tentang penunggang kuda. Ya? Nah, anda Sayang sekali belum baca ya Jadi ketika mayat Raja penunggang kuda dalam bentuk Olunde itu dibawa masuk Dalam pertunjukan ini Sesuatu yang lebih ritual e, Dan sifatnya tradisional itu telah, telah terjadi, telah dilakukan Untuk menyatukan yang modernitas Dan sekaligus yang tradisi tadi Jadi Naskah ini kemudian menjadi penting Karena ada perjumpaan dua kebudayaan yang Yang awalnya saling membatasi Tiba-tiba berbaur begitu saja Uh, ya mungkin Anda bisa lihat misalnya MHNun Najib itu kiai atau seniman gitu. Kiai atau sasrawan kiai atau penyair. Ya kita tidak bisa bedakan itu. Karena dia ceramah sama Islam tapi sekaligus juga dia menyampaikan pandangan-pandangan kebudayaannya. Jadi gitu. tidak sekedar tidak seperti hanya ulama-ulama atau kiai-kiai atau Ustadz-Ustadz pada umumnya yang selalu berbasis pada Quran dan hadis, Quran dan hadis itu ya. Lalu menyalahkan orang lain. Nah, MH itu menjadi gambaran contoh di Indonesia yang bisa Anda akses di internet atau di Youtube gitu ya. Bagaimana ia iya, uh, meleburkan batas antara keustadan dan, dan, dan kesenimanan gitu lah kira-kira. Kalau yang kita bicarakan dalam naskah Woleh itu kan yang dileburkan adalah batas modernitas dan tradisi. hmm Saya percepat ya, apalagi ya. Hmm, Oke, okay. saya kira sudah okay. saya masih akan Pertambahkan Kalau Anda sudah baca, nanti e, silahkan e, lihat di bagian mana saya berpendapat bahwa drama Sojinka itu juga menganut konsep tradisional yang bergerak secara eklektik. Jadi, eklektik itu memilih bagian-bagian. Terbaik dari kebudayaan tertentu, meskipun itu barat, meskipun itu, katakanlah, budaya di luar Afrika itu sendiri, sebagaimana Jawa mengadopsi pemikiran dari alam Katolik, alam Protestan, alam Islam, semuanya juga dulunya pernah Hindu, jadi berasimilasi seperti itu, dan sifatnya eklektik dan e, dengan apa, dan selalu tidak mempercayai, gitu ya, pembicaraan tentang. Tentang mana yang sifatnya tradisi Dan mana yang sifatnya nilai-nilai asli Ya, seringkali Di mana-mana kita mendengar istilah Ini asli Banten, ini asli Bandung Ini asli Karawang, ini asli Magetan, dan selanjutnya ya, selanjutnya, ah, Itu fenomena yang aneh sekali Karena kita tidak pernah bisa menjamin Mana yang, yang paling asli itu tidak pernah ada Karena semuanya ada dalam gerak tadi ya Uh, ya sifatnya kumulatif gitu ya dinamis dan seterusnya. Nah ada sebuah wawancara yang pernah dicatat oleh uh, beberapa artikel ada seorang bernama John Agetoa uh, bertemu dengan Sojinca langsung dengan penulis drama ini tapi jauh sebelum belum sebelum beliau mendapatkan penghargaan Nobel. Jadi John Agen Tua itu bertemu di Ghana pada tahun 1974 dan, dan bertanya langsung kepada Soe Inka, apa pendapatnya tentang yang tradisional itu Soe Inka bilang bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa tradisionalisme itu berarti rock rafia apa rock krafia? Anda mungkin melihat tarian-tarian di di Afrika itu ada ada orang-orang yang berrok krafia ya rapia berwarna-warni tadi rapia yang dibuat jadi rock ini itu bukan yang tradisional kata Soenka. Jadi tidak mungkin lagi kata dia sebuah sastra dikatakan murni karena alasan yang sederhana bahwa bahkan sastra paling tradisional pun kita tradisional milik Afrika sendiri kita tidak pernah tidak pernah benar-benar murni. Gitu. Kalau misalnya Soenka menantang gitu, mana sastra Afrika yang paling asli itu? Nah dia bilang yang paling asli itu tidak pernah murni sama sekali. Karena bagi dia puisi-puisi lisan sekalipun yang dilontarkan seperti pantun-pantun kita gitu atau macapatan atau apalagi pupuh apalagi e, berbagai macam puisi tradisional kita yang lisan juga nyanyian-nyanyian ritual seperti hanya apa pantun-pantun cerita pantun di Baduy itu yang kakak senior Anda sudah meneliti sedang menelitinya hidup Paras Erlang Uh, uh, itu menurut menurut uh, Seinka selalu dikalahkan oleh waktu gitu dan sebenarnya terus dimodifikasi dan dan diciptakan kebaruannya meskipun mungkin beberapa hal, hal harus dipahami sebagai ada kekecualian ya saya bertemu terakhir dengan hidup Panas Erlang itu saya bertanya apakah uh, rekaman Cerita Pantun Baduy tahun 1970 dan 75 yang dilakukan oleh Wim Panjanten dan Pak Ayu itu masih sama dengan yang kamu lakukan tahun 2002 ini. gitu Kata Nidu Paras, luar biasa, semuanya sama. jadi Nidu bisa mengakses audio dari tahun 1970 dan rekaman tahun 1975, lalu dia melakukan lagi rekaman tahun 2021, akhir 2021, dan sekarang masih berlangsung. Ketika ditransliterasi, ditulis dari audio menjadi bentuk e, tulisan, itu hasilnya sama. Kecuali ada beberapa yang berganti, kata dia. Misalnya, tahun 70-75, kata tersebut adalah karembangan. Pada lagu sekarang, di pantun cerita pantun yang baru di, di rekam itu, itu bunyinya karembingan. Tapi maknanya masih sama. Ada karembangan, berbunga-bunga, gitu ya. Tapi sekarang menjadi karembingan. Gitu. Tapi artinya juga sama. Nah, itu kecualian, tapi intinya bahwa sebagaimana disampaikan oleh Soinka ya cepat atau lambat, pada dasarnya yang tradisional itu tidak pernah asli, karena selalu berubah seperti karembangan jadi karembingan tadi ya Baduy mungkin masih lestari ya, sejauh kalau menghitung dari 70 sampai tahun 2021, luar biasa perubahannya hanya sedikit kalau Afrika kelihatannya mungkin tidak sekuat Baduy dalam, dalam mengingat pantun-pantun itu oleh karena itu kalau memakai prinsipnya soinka seni itu harus bergerak dan ini juga merupakan kritik kepada Michel Foucault tadi yang me yang mengabsenkan gerak. Mengikuti arus dan terus-menerus gitu ya. dalam tradisi dalam transisi hari ini sehingga tidak membuatnya membatu di masa lalu. Jadi jangan lagi memahami yang sebut dengan dengan yang ra yang tradisional itu yang sifatnya uh, begitu saja gitu ya. Saya saya tidak tahu bagaimana anda mungkin ada orang Ciamas ya, goloknya kan terkenal sekali golok Ciomas Itu menjadi menjadi artefak yang dibahasakan terus gitu. Tapi tapi produknya kan tidak ada inovasi gitu. Ya, jadi kalau generasi sepuh ini hilang, eh, ya orang orang Ciomas asli pun tidak pernah bisa membuat golok lagi gitu, karena karena sudah Ya, dihentikan sebagai tradisi yang tidak mungkin diteruskan atau sifatnya membatu tadi kalau istilah soinka Oke okay. Nah karena itu kalau me melihat uh, salah satu drama dari oleh Sohinka sebenarnya di situ diangkatlah e, tema egumun tadi ya. Tarian-tarian memanggil roh itu diangkat lagi gitu ya. Karena e, yang tradisional itu harus digulirkan ke masa modern gitu. Ditarik ke hari ini. Ya mungkin Anda juga bisa melihat bagaimana proses tersebut berjalan di Indonesia. Hmm. Perlu dipahami kembali dengan baik ya. Dengan model tadi dramanya. Uh, oleh Soe Inka tadi. Kan topeng-topeng kan yang dipakai dalam tarian uh, Ego itu. Uh, adalah topeng-topeng yang. Yang. Uh, merupakan upacara transformatif ya. Karena kepribadian itu disulap oleh kostum ya. Kemudian ada proyeksi pokal kan, suara-suara pokoknya berubah, nanti silakan Anda tonton di Youtube. Ada proyeksi pokal kemudian ada distorsi dengan topeng itu sendiri. Sehingga menghasilkan efek dari kombinasi yang tabrakan kombinasi dari yang disucikan sekaligus yang dikomikan. Jadi ini upacara tua yang sifatnya suci tapi juga lucu gitu komik ya. ya. Ya, saya mungkin bisa anda lihat bagaimana dalam reog ponorogo itu kan ada sesuatu yang sakral ya, tapi juga sekaligus sesuatu yang sifatnya hiburan gitu. Reog ponorogo itu kan kompleks sekali, ya. berkaitan dengan sejarah Islam, berkaitan dengan sejarah Majapahit, berkaitan dengan sejarah ketidaksetujuan orang-orang Ponorogo terhadap kekuasaan baru dan juga pernikahan uh, apa terah Majapahit dengan salah satu orang perempuan putri Aceh itu. ya jadi begitu panjanglah cerita ini bagaimana penghinaan orang-orang Ponorogo terhadap kekuasaan Majapahit yang dikendalikan oleh perempuan sehingga Topeng yang gagah itu Topeng uh, pon reog itu di belakangnya adalah ekor-ekor burung, apa, merak ya, itu simbol dari singa ternyata, seekor singa dikendalikan oleh perempuan di belakangnya, gitulah lah, ya. jadi merak itu simbol dari keindahan perempuan, begitu kompleksnya uh, Ponorogo itu, dan itu sekaligus menjadi komik gitu ya, jadi sakral tapi juga komik, nah di, uh, apa, Egongun juga sama gitu, jadi ada situasi yang gembira sekaligus satir gitu ya, ada suasana yang husuk, khusuk ta tapi sekaligus juga akrobatik. Bagaimana cara mereka berganti kostum misalnya, melepas kostum yang keemasan, kemudian menjadi kostum lapisan terakhir di dalamnya itu juga perlu kemampuan akrobatik. Seperti ibadah tapi kok akrobatik. <laughs> ya. Tarawih yang cepat itu di mana tuh? Kelihatannya juga sudah mendekati akrobatik ya husuk tapi akrobatik. Uh. Nah, egungun itu merupakan akar tradisi orang-orang yeruba sendiri dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah pertunjukan di alam modern, dalam bentuk karnaval karnaval dalam bentuk festival-festival uh, itu ya. Oke. Okay. Intinya adalah, uh, kalian silahkan nanti bisa bisa menonton langsung uh, beberapa hal, juga membaca langsung drama yang saya sebutkan, dan kemudian bisa memahami ulang peran Peran tubuh di dalam membahasakan kebudayaan kita, dan kemudian bahasa itu tidak lagi bisa direduksi ke dalam fenomena kata kalimat paragraf. Tapi, tubuh kita itu merupakan, merupakan kalau istilah fuko tadi, merupakan peristiwa, ya, permukaan peristiwa. Gitu ya, jangan ditambah kata yang tertulis, merupakan permukaan peristiwa yang dengannya kita bisa membaca tubuh kita sendiri atau tubuh orang lain. Ada pertanyaan? Atau tubuh budaya kita ini. Baik, kalau tidak ada, saya tukar sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.